guys balik lagi di Boku no... nipung, Nippon panas banget ya panas banget guys sekarang kita lagi ada di Tokyo <laughs> stasiun Akihabara stasiun Akihabara Nggak. kita lagi ada di Ueno video ini adalah video lanjutan dari terakhir kita ke KBRI Tokyo habis ngurus surat mengantar nikah jadi hari ini kita mau ngurus nikah beneran nikah beneran nikah beneran <laughs> emang ada nikah bohongan akhirnya akhirnya jadi hari ini kita mau ngurus apa dokumen dokumen lagi bukannya mau daftar pernikahan di Jepang betul Setio? betul kamu udah siap ya siap jadi ntar kamu nggak single lagi loh nggak apa-apa ini video terakhir uh -huh. apa apa kita single ya kita single bener-bener video setelah video kali ini kita udah double <laughs> udah bukan single jadi kamu jangan macam-macam sama cowok lain iya kamu juga aku juga enggak macam-macam kok sama cowok lain cowok lain <laughs> oh iya itu jadi hari ini kita prosesnya daftar nikah jadi ntar langsung apa namanya jadi bikin kakak baru gitu loh jadi gue bakalan masuk ke kakaknya Syacok Bener nggak Syacok? Iya dong Sedangkan Syacok bakalan masuk ke kakak gua di Indonesia Jadi kita udah ngurus semua dokumen-dokumennya sesuai dengan Di video yang sebelumnya udah pernah gue sampein Dan hari ini kita bakalan langsung ngurus ke kelurahan di Tokyo Mana kelurahannya Syacok? Sini Gile guys. Oh, berapa lantai ya? Kelurahannya gede banget. Ya, berapa lantai ini? 10 Kita bakalan nikah di sini loh, nggak apa-apa? Iya. Satu, lantai satu. Lantai satu. Ayo kita masuk yuk. Kelurahannya, yuk Kelurahannya ya wajar ya, karena kotanya kota metropolitan. Kalau cuma satu lantai ya kurang, atau? Ya Ayo kita masuk dari sini. oh nggak bisa ya? Nggak boleh masuk dari sini kayaknya cocok. Harus ya. masuk dari belakang. belakang. Ah! Kelurahannya suka main belakang nih Ya guys, jadi kalau di Jepang Hari kita daftar di... Apa namanya, di kelurahan itu adalah hari jadi anniversary-nya gitu Kalau di Jepang ya? Iya Jadi ini bakalan jadi hari yang sangat-sangat bersejarah Karena selama hidup gue Baru mulai hari ini gue bakal jadi double <laughs> double? double Kita bersih-bersih dulu Oke Ayo, sangket hey, oh. hey. Dia habis ngapain? cek cek dulu. <laughs> Kamu udah berang. Enggak. Biasa aja kan? Iya. Kayaknya sih nggak bakal apa napa guys. Soalnya kita udah persiapin semuanya sesuai dengan prosedur dan dokumen do, dokumen dokumennya itu udah lengkap semua. Benar sih Iya benar. Mana orangnya belum balik? Jalan jalan kemana ya? Jalan jalan kemana ya? Belum balik balik orangnya? Iya dong. Jadi gitu guys. Tadi dicek dulu semuanya. Apa? Uh, surat dari itu ya surat mengantar nikah dari KBRI gitu termasuk translitannya terus paspor gua sesuai nggak namanya takutnya ntar nama Syacok jatuh-jatuhnya jadi sukiem gitu kan ya <seh entender> <Spider> ntar <representations> <smutak> <ken> nama gua juga salah gitu takutnya gitu N namanya juga pernikahan internasional betul, betul kalau hari biasa guys banyak orang tua di sini mau mau mau ngurus itu mau ngurus pensiun bikin apa bikin rumah masa dulu ya oh iya emang di sini juga, juga kan? oh iya buat ini ngurus ya. ini ya peninggalan ya apa meninggal apa meninggal gitu ya surat-surat meninggal gitu gimana ya lancar nggak ya kita tungguin aja guys こちらのクレーパイルの方にお話しさせていただきますあのさどのパスポープについてなんですけれども審査の方でこちらを確認する必要がありますので あの、はい。 このなるほど。3 3 katanya sih 2 jam. prosesnya bisa makan dua jam karena kita orang asing kita orang asing ah, gua gue orang asing karena gue orang asing jadi bakalan divalidasi semua berkas-berkasnya gitu jadi bisa makan waktu satu sampai dua jam nah kalau orang Jepang sama orang Jepang cepet paling berapa puluh menit jadi oh. dan mereka kan benar-benar apa ya profesional ya terus ramah gitu kan ya kayak ramah. orang Indonesia juga jadi selama satu dua jam itu mau kemana gitu ditanyain kan kalau misalnya keluar mau maksudnya gimana ya kalau keluar kemana mana ntar kalau ada pertanyaan bakalan ditelepon gitu terus kalau udah kelar juga bakalan ditelepon juga jadi emang apa ya servisnya itu bagus banget pelayanannya itu emang bagus serius kita nggak perlu nungguin terus gitu mau pergi makan siang atau ngapain gitu kan dan tadi penjelasannya detail banget ya iya dan ternyata kita salah ya coba Kira -kira, kita kirain kita kira ada kebakaran. Apaan? ada kebakaran ada kebakaran iya mendadak langsung ada kebakaran kaget kita jadi kalau teman-teman nikah sama orang Jepang teman-teman nggak harus ganti nama pakai marganya orang Jepang gitu kalau pengen keren ya iya apa ya ada Nakamura apa lagi, nama-nama aduh, nama-nama yang sering keluar di buku bahasa Jepang, ya. <laughs> pas belajar bahasa Jepang itu kan Nakamura, Nak Yamada, apalagi đó, Tanaka gitu ya sering keluar, maksudnya jadi keren gitu namanya kan, ada nama mar, ada marganya gitu. Kalau teman-teman nggak -teman mau ya nggak apa-apa, cuman ada ada ada kekurangan juga kalau teman-teman nggak -teman ganti atau nggak pakai marganya orang Jepang, itu pas proses buat Kredit rumah atau kredit mobil Katanya sih Kalau mobil sih kayaknya nggak terlalu deh Kalau rumah mm -hmm. Yang prosesnya Agak gimana gitu Katanya kalau pengen lebih lancar Ganti nama Katanya gitu Gue nggak pernah juga Jadi gue cuma dengerin Kata orang gitu Tapi Ya Gue hari ini Udah resmi Bukan single lagi Jadi double Dan tanggal ini ada tanggal anniversary Tanggal berapa Net. Itu rahasia guys Ya, rahasia dong. Rahasia. Ya, jadi gua ganti namanya bakalan di lain hari. Setelah ganti nama itu prosesnya panjang lagi, guys. Jadi teman-teman harus ganti nama di apa? Harus laporan ke ini, imigrasi, harus ganti nama di kantor gitu kan harus ganti nama juga. Kalau di kantor itu kan prosesnya banyak tuh. Ada apa? Kartu asuransi ada email-email ada kartu nama dan lain-lain itu yang di kantor kalau yang di sipil-sipil itu gue harus balik lagi ke sini itu harus ganti nama yang ada di pensiun kartu ini main nambah main nambah itu juga harus ganti terus apa Ingkang ya Ingkang itu apa cap itu harus ganti juga jadi itu masih proses sepanjang guys dan Ya, itu kita ngelakuinnya pelan-pelan aja yang gak usah buru buru cuma, Kalau ada waktu cuma aja, aja. <laughs> <laughs> oh, Guys, hai, gue hai, ah, iya, hai, iya. Aku harus ganti alamat ya. hai, ganti alamat Iya hai, guys, itu dia Dan kita kita muter-muter dulu hai, pas udah kelar kayak gimana Kita bakalan lanjut lagi, oke? Okay? Jadi, stay tune Nunggu-nunggu Nunggu aja hai, iya. hai, jam berikutnya Guys, guys guys, kita udah makan terus udah nemenin Caco belanja juga tuh. Dan pas banget kurang lebih satu jaman ya, satu jaman dapat telepon dari ini, dari Kuyaksho. Iya. Dari kelurahan itu katanya sih udah kelar tuh, udah jadi katanya. Kesini yang ngambil. Ya udah sekarang kita langsung ngambil. Eh, di sini bisa naik? Bisa masuk juga? Bisa masuk ya? Bisa bisa bisa. Oh. Jadi ayo kita dapat yuk banyak dapat ambil oh iya ambil iya. ambil nomor dulu guys ambil nomor antrian dulu kita tunggu dipanggil guys otak oh, 見ません。先はい。 Guys, sebenarnya kita ini udah kelar. Jadi, di Jepang itu nggak ada buku nikah, guys. Buku nikah yang kayak di Indonesia itu nggak ada. Yang dibawa suami sama istri itu nggak ada, guys. Jadi, di Jepang itu adanya surat keterangan udah nikah, gitu. Jadi, sekarang kita lagi nungguin namanya Kekongjuri shomeisho. Itu surat keterangan nikah. Udah nikah, gitu. Nikahnya sama siapa? Alamatnya di mana, gitu kan? Sekarang kita lagi nungguin tiga lembar. Tapi harus bayar, nikahnya gratis, kawinnya juga gratis Tapi surat keterangannya bayar Tuh guys, jadi itu lokernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Lockernya banyak banget, counter ya, counternya Dan kalau di nikah itu kita di bagian 11 <laughs> Di sana tuh orang-orang ngurus ini penggantian apa penggantian address alamat nah. terus ngurus uang pensiun <laughs> terus ngurus awal ini <tuk> di atas? oh hmm. gitu jadi kamu kerja di sini? <tuk> enggak <tuk> tapi apa ya jaraknya benar-benar ya 2 meter 2 meter ya Engga. buat corona itu hmm. jadi 2 meter tuh tempat duduknya 2 meter 2 meter 2 meter Orangnya banyak loh guys, tapi pelayanannya cepet, servisnya cepet gitu, jadi nggak terasa banyak banyak orang juga nggak lama. Patut dicontoh. contoh. Setelah kita nunggu setengah jaman kayaknya, tambah lagi tadi satu jaman, sekarang setengah jaman. Dan udah jadi surat keterangan udah nikahnya ini ini mau dikirim ke KBRI Tokyo dari KBRI Tokyo mau dikirim ke Indonesia ke Disdukcapil Indonesia jadi supaya orang Indonesia tahu gue bakal keluar ke Kambaru udah gak single udah, <laughs> udah double Om itu katanya masuk Om itu masuk rasanya gimana sih rasanya biasa aja nggak ada yang beda iya yang beda cuman apa ya yang beda itu enggak ada sama aja. Iya, sama yang. ya. Iya, banyak beda? Jadi di Jepang itu enggak ada buku nikah, Guys. Jadi yang ada itu surat keterangan udah nikah gitu. Dan surat kalau dibut dibutuhkan, kalau di Indonesia dibutuhkan buku nikah, ya ini. Buku nikah kertas nikah ini namanya, bukan buku nikah. Ya betul, Jo? Iya, betul. Ya, sebenarnya proses untuk ngurus nikah di Jepang enggak terlalu jauh beda antara orang asing sama orang Indonesia maksudnya orang asing sama orang Jepang gitu hmm. kalau orang Jepang, orang Jepang udah, kakak dari keluarga si A, keluarga si B udah, bawa ke kelurahan, udah kelar gitu, nggak usah bayar nikahnya gratis karena kan cuma ngurus surat kayak gitu doang nah, kalau antara orang asing sama orang Jepang kita harus bawa surat pengantar nikah gitu dari dari uh, apa ya, kedutan besar gitu Contohnya gue kan dari KBRI gitu Nah, dan proses di KBRI juga semuanya, mur, bukan murah Semuanya gratis Gratis, tis, tis Jadi sampai udah proses gitu, nah, bedanya cuma di situ Jadi gue harus ke kedutaan, sedangkan orang Jepang kan nggak perlu Cuma bawa kakak keluarganya gitu Kayak cu kan bawa kakak keluarganya Terus sama gue surat pengantar dari KBRI Udah gitu doang, kelar, Kel Sehari kelar Nah, masalahnya sekarang kan masih corona, pasti teman-teman banyak, yang, temen -temen banyak yang nanyain. Terus kapan, bang, bikin apa? Weddingnya, acaranya, partinya? Ntar aja itu, sekarang masih corona, tapi kita pasti bakalan bikin acara nikah bener? Iya, bener. Pastinya, cuman masih corona, jadi ya agak, kayaknya kurang, kurang tepat lah kalau kita ngelakuinnya sekarang. Oke guys, sampai sini dulu video kita kali ini guys. Thank you banget udah nemenin kita satu hari ini buat ngurus-ngurus surat Mika gitu, buat daftar Mika proses segala macem. Thanks for watching and see you guys again soon. Bye bye bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Itu ngapain tuh? Manggil burung ya? Ya yeah. polisinya manggil burung. <laughs> ayo, ayo, ayo, ayo! Eh, hey, menang itu tandanya mau pulang polisinya eh acara kita lagi ada di mana? kita lagi ada di Vietnam. Vietnam ya? Oh. Kita udah terbang tadi. Oh. Pintunya Doraemon. Kita udah nyampe di Vietnam. Oh, oh. Sekarang kita mau makan masakan Vietnam. Oh makanan apa ya? Semacam mie gitu. Oh mie. Mie. Oh. Dibilang so un apa mi hun gitu. Mi hun kayaknya. Mi hun. Mi hun itu. Seperti aku. Hmm.